Jampiro ini Oh Jampiro eh, ya Eh, semua berita Berita sih oh. Berita ini Pencerahan politik kebangsaan Ustaz Wattosya lah Aren dia, Are Monel, yeah. yeah. oh Allah, yo. Iya, aku mau berita. Tanggal berjumlah sabar lagi, pemilihan presiden kamera gua, burung, burung, burung, burung, burung, burung, burung, 16. burung, burung, burung, Berarti mana nih? Benar. Oke. Azaleh. Wah. Enak itu putih. Oke, anyo putih. Joss!